Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti be Lovers, Belovers serta Leslie love Lovers dimanapun kalian berada, DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar lesti Kecura dan Rizky Gilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat sepeda leslar tentunya baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini sebelum kita mendapatkan kabar gembira para sahabat ya tentunya soal pernikahan dari leslar sekibilah sampai ke mancanegara, yakni negara malaysia para sahabat ya tentunya masuk ke koran negara malaysia yang tentunya membuat kita semakin Ya, pesawat ya, ini the best banget, luar biasa. Mudah-mudahan acara lamaran nanti selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin ya Robbal 'alamin. Yang mana, tentunya postingan tersebut juga banyak sekali dibanjiri komentar dan respon yang sangat positif dari para fans. yakni ada dari akun Irnawati Anggelo 16 Mengatakan doa selalu menyertai kalian berdua sehat-sehat kalian berdua amin ya robbal alamin lagunya ada komentar juga dari akun Instagram Mariadi 3137 mengatakan doa yang baik dan tulus zikir selawatan Baca surat al satu sampai 5 dan sedekah setiap hari sehabis sholat wajib dan sunnah Wow persahabat ya Tentunya respon yang sangat positif yang selalu mendoakan untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilang Berikutnya persahabat kita juga mendapatkan info spesial banget nih tentunya ada postingan yang sangat cute banget Tentu, jangan sampai lupa, hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021, jam 2 siang akan live disiarkan langsung oleh Indosiar, pesawat ya tentunya acara lamaran Lesti dan Rizky Villarin luar biasa cute banget pesawat ya. Tentunya kita lihat ke postingan lain nih, tentunya teka-teki, terjawab sudah. Tentunya ini bukan hasil editan, pesawat ya ini benar bener real, bahwa tentunya... Lesien Rizky Bilar lakukan foto prewedding bersahabat ya. Ini tentunya kita lihat ada suatu persamaan ketika lokasi photoshoot Rizky Bilar memakai jas Pink ya. Alhamdulillah tentunya kita mendapatkan kabar spesial ini Tanpa gembar gembor, -gembor. lesien Rizky Bilar tentunya menunjukkan bahwa keseriusannya untuk mempersunting di Alaska Georgia Mudah-mudahan bersahabatnya doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan mudah-mudahan, malam ini kita mendapatkan cidukan vitamin manja dari Lesti dan Seki Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mungkin ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.